Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bang Awi? Alhamdulillah, dekat dan yang e saja gimana? Semua. Saya sudah terima tangan Perkumpulan praktisi dan terapis metafisika Nusantara, kawan hanya kebetulan bang Hawi ini adalah ketua umumnya langsung saya saya mau juga bertanya-tanya dong apa itu PPDMN atau kelompok ilmiah dan terapis metafisik yang Sultara saya mau bertanya bang Hawi ya kan biar ya, publik tahu apa tujuan dibentuknya perkumpulan ini, yaitu visi dan meta metadisi dan Nusantara jadi uh, visi-misi kita yang saya sepakati sama Dewan Pendiri adalah kita pengen mengangkat uh, tradisi dan seni budaya yang ada di Nusantara, ini, supaya terangkat lagi, karena kan sekarang nih kurang minat dan lain-lain nah, ini kita pengen angkat lagi supaya gelap generasi-generasi berikutnya mengenal Seni budaya yang diwariskan oleh leluhur kita Selain itu juga kita Berharap selain seni budayanya Juga adalah keilmuan-keilmuan Nusantara Yang ada di Nusantara ini itu Angkat gitu Karena selama ini uh, Saya melihat justru malah Keilmuan-keilmuan yang menurut saya Impor dari luar si Contoh misalnya hipnosis lah Hipnosis sendiri itu sudah mendapat pengakuan Dari pemerintah ya, ya. Lewat asosiasinya dan lewat uh, perkumpulan-perkumpulannya Sementara untuk keilmuan Nusantara sendiri ini masih berdiri sendiri-sendiri Dari situlah saya dengan beberapa jajaran Dewan Pendiri uh, Sepakat untuk mendirikan kumpulan ini hmm. Jadi ini untuk oh, agar ada wadahnya gitu ya betul ada, agar ada wadahnya berbagai praktisi, terapis, metafisika ya uh, apa saja kegiatan-kegiatan di dalamnya itu seperti apa uh, kita memberikan edukasi, sosialisasi terkait seni budaya dan juga keilmuan-keilmuan yang ada di Nusantara apalagi saat ini Temenkes uh, itu menyatakan bahwa seluruh pengobat tradisional itu masuk ke dalam ranah terapi komplementer. Nah, di mana terapi komplementer ini itu sinergi dengan nakes. Bahkan hmm. saya ngajar beberapa kali di rumah sakit, klinik dan lain-lain itu saya ngajar nakes. Saat itu tahun kemarin ya, di mana kita masih masa pandemi dan masih dalam kondisi lockdown. Hmm. Saat saya ngajar secara online pun hitungannya hmm. peserta seminarnya saat itu mendapatkan setara dengan dua SKP Nah kesini kan SKP ya. uh, uh, Dimana itu SKP nya fungsinya juga nanti salah satunya kan untuk uh, kelanjutan praktek mereka juga gitu. Jadi setara dengan 2 SKP saat itu Sementara untuk pelatihan-pelatihan lain saya tahunya waktu itu malah cuma satu SKP untuk pelatihan Saya waktu itu dua jam karena dengan dua SKP kerjasama dengan PPNI Jawa Barat Oh Persatuan Perawat Jawa Barat Jadi ada kesehatan di dalamnya juga ya? Ada, ya ada banget Terus di permenkes yang lain juga kan Kita pengobat tradisional itu diarahkan untuk memiliki yang namanya STPT surat Tanda pengobat tradisional Nah salah satu syarat untuk kita mempunyai STPT ini hmm. adalah Adanya rekomendasi dari asosiasi nah, Asosiasi yang terbentuk saat ini ya, hitungannya ada asosiasi herbal, hipnosis, dan lain-lain. Karena modalitas untuk di Dinkes itu ada tiga, satu pijat, dua herbal, tiga olah pikir. Nah, keilmuan Nusantara ini sama dengan hipnosis sebenarnya, dimana lebih cenderung dengan modalitas olah pikir, dimana kita mengolah daya pikir kita, daya batin kita, dan... Istilahnya kondisi-kondisi meditatif. Lah, kondisi meditasi, apa semuanya. Hingga akhirnya kita mampu menciptakan satu bentuk bilip sistem. Yang akhirnya bilip sistem ini yang menimbulkan keajaiban dalam hidup kita. Oh, iya. Jadi ibaratnya ibaratnya jiwanya lah di situ ya. Iya, lebih ke arah pengolahan jiwanya. Karena wow. kondisi orang sakit sendiri juga kan. Jiwanya agak goncang lah Karena hmm. pastinya dia juga Merasa gimana gitu kan ya. Dengan kondisi itu ya Disitulah uh, peran Dari para praktisi Yang ada di Nusantara ini Sebenarnya luar biasa banget Karena saya sendiri uh, Jujur aja saya juga Salah satu perintis pelatihan-pelatihan hipnotis Yang ada di Indonesia uh, Hitungannya Saya paham banget apa itu hipnotis Dan saya melihat Bentuk kecelarasan antara hipnosis yang katanya diklaim dari barat Ini keilmuan barat Justru di Indonesia ini lebih luar biasa Karena ada eh, kemarin teman saya eh, Salah satu penyusun kurikulum untuk hipnosis di Kemendikbud Babe Senadi Baski Bansuki Widodo itu bilang bahwa salah satu tokoh yang ada di luar itu melakukan penelitiannya Selama 6 bulan itu di Papua Dan 6 bulan berikutnya di Pulau Bali mereka melakukan riset, tesis, literasi, dan lain-lain Akhirnya dibawa keluar dan ini dijadikan Satu pedoman keilmuan buat mereka Dan akhirnya dijual lagi di Indonesia Ini yang bikin miris gitu Dan Indonesia kan justru Kita, kita, kita, kita bisa ya, <laughs> ya. Iknosis itu yang buat orang tidur ditanya gitu? Iya Itu ya. dan, ya. dan seperti wajah ya Iya Bisa? Kutu bisa? Ya bisa lah Wah, cukup <tik> Ini bahaya ini kalau yang hipnotis ini korupto <tik> Saya bagian dari Perintis ya Saat itu kan kayak almarhum Bapak Hipnotis Indonesia Pak Ian Nurindra Terus ada Romo Dewa Terus ada Pak Toto PDY Surabaya Dengan NLP-nya New, New Mystic Programnya Terus ada Mas Arafat Banyaklah Rekan-rekan perjuangan saya saat itu Nah, dan saat itu kita masih komit Tetap ngejunjung yang istilahnya karena tradisi Nusantara Nah, hipnosis yang berkembang sendiri Malah menurut saya pribadi Ini sok-sok banget, banget. Kita disini ya bisa, Saya bisa meladuk hipnosis tidak Dari sebelum <laughs> ya, Eh, kamu sadar Itu hipnosis <laughs> Ya, lagi nah, sendiri tadi sebelum ke sini dia nanya. Kapan? Dia tanya? Oke, berarti pengobatan hipnosis apa? Eh. Nah, uh. saya lihat itu terlibat termasuk gak dalam kelompok kayak praktisi terapis metafisika itu masuk dalam kelompok itu? Masuk. Maksudnya keilmuannya masuk. Masuk. Jadi kalau kita bicara tentang metafisika ah. apa banyak asumsi bahwa metafisika itu tentang fenomena gaib aja sebenarnya hmm. metafisika itu salah satu cabang keilmuan filsafat sebenarnya filsafat nah, eh, jadi eh, hukum tabur tuai apa semuanya harus diperhatikan jadi misalnya udah tahu grimis mandi hujan ya otomatis gil, gitu kan nah ini juga harus dikuasai sama praktisi terapis jadi kalau kita datang klien pasien dia sakit apa juga kita harus paham filsafat-filsafatnya Oh ini orang gulanya tinggi karena sering konsumsi gula gitu kan. Oh ini terlalu banyak pikiran makanya tensinya juga tinggi. Yaitu itu hukum-hukum itu ya berlaku di metafisika. Hmm, Jadi enggak semuanya goib Saya justru malah bilang ini semua ilmiah sebenarnya. Ilmiah ya. Iya. Karena begini, yang paling terkenal Mister Limba itu salah satunya itu Mister Limba narik mobil ya? Apa pakai gigi kah? Ya. Oh itu kan awal-awal dulu kan. Oh, nah, nah. Kalau Master Limbat justru mengolah bukan pakai gigi ya. yang saya tahu. Jadi dia pakai kulitnya. Diburu pakai oh, iya, kulitnya. Iya. Itu metafisika. Metafisika. Masuk. Kutum juga ada dalam di idealakin di ada. Ada. <tuh> <tuh> Wah, gua <apaan> sini. Eh, <tuh> kan dulu juga saya pernah Jakarta. Yang tadi Jayeni ya. Uh. lihat juga. Dan bahkan di Brimob juga pernah lihat eh, di di mana itu? ada atraksi ya. Uh tarik mobil begitu ya saya bilang ini kuam sama yang diceritakan eh uh, Bang Awe sama yang pernah saya lihat di Pekal kayak makam Buling makam uh, Al Fatah. Itu eh. di tempatnya hukum. Ada saya Tepung. juga beberapa kali kan ngisi di beberapa instansi lah ya kan. Termasuk hmm. instansi militer gitu kan. Saya ngisi juga terkadang ya salah satunya buat kebutuhan upacara 17 Agustus karena kan biasa ada Pertunjukan oh, atau, gitu, atau ulang tahun mereka kan biasanya tegas sama ya, diajak kayak gitu ya, yeah. di, di, di institusi institusi di ini ya, ya, yeah. yeah. mantap, mantap Banyak ilmunya ini ya, pengobatan, metafisika, hipnotis yeah. ya kan, ada yang seperti itu. Selain itu apa, eh, Ini yang yang teknis-teknis ini kan yang seperti Untuk strategisnya eh, Seperti apa lagi nih eh, kegiatan PP TMN, TMN Ini eh, Terkait masalah budaya kita Kayak contoh ya Apakah ada eh, bisa mengurus eh, Sesuatu Kekayaan budaya Yang di Indonesia Kan reok ini lagi ramai diakui sama Malaysia ini. Nah kira-kira Perkumpulan praktisi dan terapis metafisika Nusantara ini Bisa mengurusnya seperti itu Biar ada pengakuan dari dunia internasional ya, Itu salah satu komit kita Untuk memperjuangkan seni budaya Yang ada di Indonesia Karena ini juga warisan dari leluhur kita Warisan dari orang tua kita Jadi Saya sama tim itu kemarin Coba mengamati dulu Oh Ternyata kita ini kurang Sama yang namanya literasi Pencatatan Iya, jadi saya juga merhatiin rata-rata pelaku seni budaya, misalnya mereka bermain debus, ya kan? Mereka ya. memainkan debus saja, dan itu dilatih secara turun temurun, kan? Uh -huh. ah, padahal seharusnya ada satu bentuk literasi atau pencatatan. Jadi misal dari sebelum pertunjukan, awal pertunjukan, tengah pertunjukan, ending pertunjukan itu harus seperti apa? Ini urutannya harus ini, harus apa uh, rapi. Jadi akhirnya ada standarnya. Terus kalaupun orang belajar itu nanti ada standar kelulusannya. Oh orang ini bisa dinyatakan main debus kalau dia udah menguasai ini semua. Kalau dia masih belum menguasai ini semua, berarti kan dia belum bisa dinyatakan sebagai pemain debus. Nah hmm. ini uh, makanya kemarin ada program sertifikasi juga ya kan untuk menyatakan kompetensi seseorang. Nah makanya PP juga nanti Insya Allah akan terkait dengan BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk mengangkat juga e, profesi dari para praktisi seni budaya Karena nah, mau diakui atau tidak Pemain seni budaya saat ini Mungkin dia memainkan seni budaya Tapi di kategori biro swasta Terus karyawan Atau guru Bukan seni budaya Nah ini juga yang bagian kita akan perjuangkan Supaya profesinya diakui Nah di sisi lain setelah kita melakukan pencatatan, otomatis kita melakukan pendaftaran, entah itu hakinya atau hak patennya. Ah, ah. Kalau di Indonesia sendiri, kita belum mendapatkan hak patennya dan pengakuan secara nasionalnya. Bagaimana kita memperjuangkan secara internasionalnya ke UNESCO-nya. Jadi, saya ambil oh, ini ini belum, belum tercatat sebagai kekayaan budaya kita di dunia kecil. Belum, belum, ya? belum, baru belum, belum, belum, belum, ya, oh, ya. Nah, batik Ya kan. Nah, jadi mungkin ini jadi PR kita juga, khususnya jajaran pengurus di PPTMN nanti kita bakal mulai melakukan riset, analisa, melakukan pencatatan. Nah, dari situ nanti kita pendaftaran, bukan atas nama PPTMN nanti, Insya Allah kita bakal daftarkan atas nama anak bangsa Indonesia. Wah, luar biasa. Masuk kayak ini, eh, ramuan-ramuan obat tradisional masuk? Masuk. iya Kayak di Cina ini kan berkembang tuh, oh, dikit-dikit obat dari Cina ramuan-ramuan. Ya. kan ya, Dia bisa juga bisa. Bisa banget. Justru malah Indonesia itu ya, negeri kita itu negeri surga. Tanaman apa aja sebenarnya ada. Obatan, ya Iya, jangan obat-obatan racun semua ada. Belum tentu di sana tumbuh, di sini justru malah tumbuh. Nah ini kurangnya apa ya? Kalau oh. saya kurangnya satu wadah yang gak mengumpulkan. Ada sih asosiasi-asosiasinya, tapi saya melihat, ya, mohon maaf, saya melihat mereka juga kurang uh, bersosialisasi. Jadi, akhirnya masyarakat kurang mengetahui bahwa udah ada asosiasi herbal, apa segala macam itu udah ada. Ini luar biasa, pengobatan tradisional ramuan dari kita, dari bangsa ini, saya. Iya, yeah. karena banyak kemarin itu ada teman saya. Dia kena uh, sakit lambung hmm. Eh, hey, udah minum lu mau banyak? Udah, ini dari Cina hmm. Penungguan dari Cina sana yeah. Apakah di Indonesia enggak ada tanaman itu apa? Enggak ada yang bisa meracik Iya, yeah, betul yeah. Yeah, Tapi ini kalau bicara seperti itu, Gini juga, dan Kadang terkait mindset ya Orang kita itu Kadang uh, lebih cenderung Saat produk dinyatakan dari luar lebih free buat membeli gitu Makanya akhirnya pemerintah sempat menggalakkan cintai produk Indonesia gitu hmm. Nah ini juga mungkin yang bakal kita Perjuangkan juga bahwa Harus membuktikan Bahwa herbal kita itu gak kalah hebat Dengan herbal-herbal iya. dari luar gitu. Saya kasih contoh ya Saya dulu waktu dan Ada salah seorang ajulan saya namanya Setiawan Masih Prada hmm. Dia sakit hmm kita apa itu siap tipis komandan ah. eh kamu berobat eh siap ini ada saya obat sendiri diajarkan sama orang tua ah. dia cari cacing tanah ya. dia goseng ah. sembuh ah. iya betul Sombu. nah tetapi kenapa di Indonesia nggak bumi nggak dibuat kayak ada kapsulnya apa ya kayak vermin ya orang rasanya tau vermin isinya itu cacing hmm itu bahasanya dari famous. Famous itu ya kacik. Oh iya, tapi oh. iya, saya ngomong ke Kang Sajar ya kan? saya bilang andai kata itu di label obat itu ya kan ditulis dengan bahasa Indonesia mungkin isinya itu pisang kepok sesisir wow walaupun wow. gitu wow. isinya itu kayak isi Jangan, pakai jahe, jahe, jahe. ya. Yeah. Iya. Jahe. Ah. Sebut so, karena tulisannya Latin. Ah. Jadi, wah. Ya. Ah. Cucuman. Jum Kira-kira juga <laughs> kira -kira, kunyitan. Nah, Kalau sendirinya uh, PP DMN ini semakin besar, ada nggak ke sana untuk meracik obat untuk herba dalam negeri yang kerjasama dengan Eh apa? Ada Eh uh, Kita ada rencana ke sana. Cuma saya tetap berpikir, uh, lah. Biar gimana pun, ini nggak lepas dari tradisi Indonesia. Jangan sampai, kalaupun kita meracik herbal, jangan sampai ada unsur kimianya sedikitpun. Jadi biarkan herbalnya murni. Dengan netcast tetap. Departemen Kesehatan, BPOM, iya tetap. BIPOM, ya, tetap. Kemarin saya juga udah nanya ke Kang Sajar ya kan, ya. bagaimana mengurus BPOM BP karena anggota-anggota kita juga banyak prajek-prajek herbal gitu kan. Nah, Kang Sajar juga udah oke siap katanya ngebantu buat proses pengurusannya. Jadi tetap kita ikuti arahan apa yang diarahkan sama pemerintah yang diatur oleh pemerintah. Di Kalimantan juga saya lihat tuh, ada ibu-ibu yang gitu itu. Hmm. sudah bengkok ah iya ya. ah, benar Wah ada lebih dari satu orangnya ah iya belum, belum yang baik, iya banyak juga lah kayak ahli-ahli patah tulang dari Cimande apa selama ini kan mereka cuma lewat mulut ke mulut apa gitu tanpa, tanpa iya tanpa publikasi ya. yang ini yang akhirnya mereka tetap terendap gitu ini, Ini pengalaman istri saya waktu saya naik motor itu patah tiga. Hmm. Saya mau ke rumah sakit harus dioperasi biaya biayanya hmm. saya gak halaman itu. Hmm. Akhirnya dibawa ke salah satu tempat di Simurur kalau nggak salah. Ya ada di situ. Ternyata di situ ya diluruskan saja nggak ada pakai si bubur yang dekat kecil ya dari kecil iya, ah harus pikir ya. dari di, dari sana ya atau nah, ya kan itu lama dan itu obatnya ya. obat-obatnya bal obat. terus Next. tidak dioperasi ya yang untulanya sampai sekarang alhamdulillah sudah saya jalannya nah ini kalau dipublikasi artinya dan foto tulang yang sudah keluar pulang masih bisa rapi kok. Ini jarang yang sudah tahu. Iya kan? Itu, Itu bagian yang saya anggap jadi program kerja buat kita. Nah, kira-kira nanti di PPTM ini mau aku benar enggak halnya. Iya. Apa? Foto tulang apa ya. Jadi saya berharap uh, kita mampu menjadi wadah untuk seluruh pengobat tradisional yang ada di Nusantara, terutama yang keilmuan-keilmuannya benar-benar warisan dari leluhur kita, gitu. Ah. Hmm. Ini kaya kan, kalau kaya. yang kayak tadi. Ya. Ya. Kamu beli? Ternyata lengkap ya? Uh, <laughs> Dari terapisnya, metafisiknya ada semua, ada semua. juga yang udah artis-artis juga ada. Ya. Ada ya, nanti kita buat perumpukan peta ya, di di itu ya. Di di, ya, dari eh, iya Ini pantauan dari MM. Iya, aman Pak. dia ya. Acaranya kapan, eh Bang Awi? Uh, insya Allah kalau enggak ada halangan yang gimana gimana, kita selenggarakan deklarasi kita nanti di tanggal 18 Februari di Hotel SM Cibitung. Hotel SM gitu, ya, tanggal 18. Yeah. Jam berapa? itu sampai jam berapa? dia seperti ada publik yang Pak. Kita mulai jam. 12-an, karena pertimbangan saya ini kan rekan-rekan kita dari wilayah itu mereka harus luber pesawat, harus terima kasih ya, ya. kalau kita mulai pagi nanti Lampak. terlambat jadi kita mulai dari jam 12 sampai jam 4 terus nanti kita break dulu, nah malamnya baru kita mengadakan raken internal antar 4 wheel yang terbuka untuk seluruh dunia saya terbuka banget, PPTMN terbuka banget buat siapapun yang mau gabung yang penting dia cinta tanah air, cinta sama seni budaya, intinya ya. NKRI harga mati. Dan perusahaan Indonesia. Iya, betul. jangan ya, kan? NG. Berarti PPTN ini murni untuk kita mengangkat budaya kita dan tidak terkontaminasi oleh politik praktis tentunya. Oh, tidak. Tidak masalah politik, masalah politik, lah. politik padilah. masing-masing lah. Yang penting, saya juga sering nyampehin, Walaupun anggota kita rata-rata udah jadi guru-guru besar di wilayah masing-masing, saat di PPTMN mereka harus ngebuka, ngebuka egonya. kita tiga, Ya. empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, empat, tinggalkan ngolak daripada siapa? iya, siapa? iya, kisah siapa? siapa? cinta melengkap? oh, oh. Okay. tapi aku sama istri-istri dulu cintailah aku sebagaimana aku mencintai tanah air iya, siapa? siapa? iya, kan? tapi bilang, sebagai seorang nasionalis Negara ya. tegas. Ya kan cinta tanah air sebagai orang tinggal. Benar enggak? Bicara agama ya cinta. Itu betul. Ya. Saya muslim ya, saya. Ah, oh. saya cinta. Tapi dalam konteks negara ini ya. cinta paling utama kita sebagai warga negara, cinta tanah air. Cinta tanah air ya. sebagai dari ya. Nah, cinta ke istri, kalau dia istri cinta air baru. Ya ya ya. ya, ya. Itu kan saja, bodo lah. <girly> ya, ya, namanya sudah cinta, itu kan ibaratnya, iya, ya, ibaratnya kan. bilang tai kucing. <girly> <girly> <girly> ya, kan. ya, ya. Seperti ini, gerakan nasional cinta. Oh, berarti saya, iya, ini nah, ya kan <girly> ini ini Ya. Dan sampai ini di politisi saya, di politisi lain lagi apa tidak boleh dipolitisasi nih anu ya ini murni angkat budaya kita. Kita harus syukur kawan. Sehingga ke depan hasil karya budaya kita yang tidak di uh, ambil cintanya oleh negara lain. Nah, ini salah satu fungsi daripada PPTM sendiri. masuk pengobatan alternatif Ya. Yeah. Oh, masuk yang saya ini kalau saya mampu hipnotis dan saya dikasih kuasa oleh pemerintah ya kan atau mungkin KPK buat hipnotis masuk di situ ya kan <tuh> <tuh> ya. presiden sudah bilang kalau ada koruptor tarik asetnya miskin kayak gitu presiden sudah ngomong tapi kenapa parlemen tidak setuju ini yang jadi masalah ya ya kan, ya itulah mudah-mudahan ke depan eh, apa, PPTNN ini diberikan sedikit walaupun sedikit, kewenangan dipanggil untuk menghipnotis para kamu pakai uang mana saja siapa yang kasih kamu duit soalnya, terus, semua semua Ya, kalau sudah dihipnotis dan sudah tidak perlu dihukum kalau mau dihipnotis, kalau tidak mau dihipnotis dan ketahuan, kita dihukum kalau mah dihipnotis, dan benar itu hipnotisnya ya, maksudnya tuh, Untuk menyadarkan orang, benar ya, benar ya, benar, ya, benar, Jadi ya, benar, benar, benar, jadi, benar, benar, benar, benar, benar, Iya, mau belajar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, itu apa? Tiku, saya jadi guru kita. Jadi, misalnya kadang orang dengan asumsi dia kena santet, kan? Nah, biasa kita kasih edukasi bahwa ini bukan santet atau apa, malah kadang kita dibilang kitanya yang nggak sakit. Abang gimana? Kata Ustadz sana, kata ini, kata ini saya kena tapi saya abang sendiri bilang enggak gitu abang berarti enggak sakti malah kayak gitu kan nah berarti kita butuh satu bentuk uh, kalau bahasa kita itu di orang-orang hipnotis kita harus menghancurkan anchor lamanya hancur lamanya uh, dari anchor lamanya hancur baru kita bisa melakukan yang namanya entah dengan teknik reframing terus apa repetisi atau dengan teknik Metafora kita bisa nembus kritikal areanya nanti begitu kritikal areanya tembus sudah terbuka baru kita bisa masukkan input sugestinya. Nah input yang masuk ini nanti ngendap di bawah sadar dan ini hmm. menjadi satu bilip sistem bilip sistem inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan untuk kesembuhan orang. Kalau saya dihipnotis bisa? Bisa. Sekarang? Ya. Saya kan belum pernah hipnotis. Ya. Jadi, biar saya kasih judul itu sendiri, LPSB Naughty. Iya, tau ke, kesan ini ke, otoritas nanti saya iya, iya, tau ke, iya, tau aneh ini nanti ke, tau ke, iya, tau dulu ah bang. ke, iya, Iku dipakai, kayak gimana posisinya sisi begini aja. Mau kalau hipnotis itu begini, jadi ada satu proses di hipnotis kan kesepakatan pertama. Ini oke okay, udah sepakat gitu kan. Ah, uh, tapi ada juga yang istilahnya uh, teknik metafor apa metafora otoritas gitu kan. Nah kan posisi sekarang saya itu kalah otoritas sama komandan. Justru kita ini terhipnotis sama komandan. Kita datang ke sini terhipnotis. Saya terhipnotis sama komandan. Komandan minta dihipnotis, tapi saya udah kondisi terhipnotis di mana dong? Mungkin activity... pada banyak banyak uh, kriterianya ya. Iya. iya yang... Yaitu... Ya, yang tadi yang nggak percaya jadi percaya gitu. Jadi kalau saya lebih suka menyebut hipnosis ini sebenarnya ilmu seni komunikasi dan ilmu psikologi sebenarnya gabungan keduanya. Iya, bukan deh. Notis kayak langsung nah, itu kan ada proses ya. Jadi ada lima step dari kita mulai yeah. melakukan yang namanya prainduksi induksi, ya kan. Terus kita melakukan yang namanya induksi, terus input sugesti, sampai akhirnya ya ada proses deepening juga. Tapi kalau di luar ya, kalau saya nggak suka pakai teknik deepeningnya. Baru nanti ada yang namanya terbinasi, membalikan kesadaran. Jadi lama nggak prosesnya untuk apa ini? Biasanya tiba-tiba di ini lama enggak kan? tergantung. Wah, makanya itu di, bisa kita lakukan. Uh, pengetesannya yang disebut tes sugestibilitas Testilah, testilnya. Iya, ya, ya, ya, lama? <laughs> Jangan sampai <laughs> sampai ya, ya, sadar-sadar jadi dari tes sugestibilitas ini nanti kita bisa tahu tingkat sugestibilitas seseorang itu oh. Ini termasuk kategori mudah, sedang, atau agak sulit. Nah, karena saya menangisi di beberapa instansi, gitu kan. Nah, rata-rata dari kalangan militer kayak Pak komandan gini, itu rata-rata udah terinput satu bentuk anchor bahwa yang bisa memerintah itu adalah atasan. Itu bahwa sadarnya udah seperti itu. Nah, makanya waktu itu tadi saya bilang kan saya kan kasih kopi sama hmm. gitu kan karena kalau nggak seperti itu siapapun merintah kalau kayak mana lah misalnya atau uh, ada orang merintah yang enggak bakal uh, siapa gitu kecuali kamu pimpinan saya Aduh, kamu merintah saya itu udah ada blocking udah ada anchor yang, yang ditanam pasar <tinyato> saya ya aduh. Coba, may, if not same Saya ngomong bakal, may Bakal <laughs> Tangan bukaan <laughs> ya, nih? <sayang. laughs> Karena selama ini saya ingin orang lihat Kenapa itu? Lihatku ya gitu, kak? Orang kita udah kondisi terhibur Terus kita datang di sini, menghibur menghipnotis tuan rumah <laughs> Nyata, guys Sesi berikutnya ya, kita ada acara. Iya, kita main di luar lah. ada komandan yang hipnotis, nanti komandan saya e aja. Langsung hipnotis orang dalam. Hmm. Saya tidak bisa hipnotis karena mbak e, Awi sudah terkontak dengan saya. Oyen, kapan? Itu dong, itu sudah. jangan sampai ngaku pak. Saya nggak mau ngakuin gitu kan. Oke lah, ini sudah berapa lama kita ini? Oh, baru setengah jam. Masih banyak apa lagi yang mau disampaikan, Bang Awi, terkait masalah PPTMN ini untuk kedepannya? Nah, seperti apa kalau anda masyarakat lain yang, bung, tergabung itu seperti apa? Atau mungkin ada yang mau belajar terapi ya? Ya. Yeah. Uh, apakah ada uh, titik eh, TMN ini memfasilitasi Memfasilitas perusahaan Ya, buat masyarakat umum yang Dengan rata Buat masyarakat umum yang masih Belum menguasai keilmuan terapi sendiri Itu nanti kita juga Akan mengadakan kelas-kelas uh, Untuk menjadi Seorang terapis Yang dimana Kita juga bakal membekali dengan sertifikat hmm. Sertifikat yang pastinya resmi Karena di PPTMN sendiri itu ada beberapa LKP juga yang bergabung. Salah satunya saya juga punya LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Karena acuan dari pemerintah, dari Kemendikbud sendiri, kita nggak bisa mengeluarkan sertifikat tanda seseorang lulus atau tidak. Kalau kita nggak punya badan hukumnya. Jadi kita mau nggak mau akhirnya saya bentuk juga LKP, -nya, lembaga kursus dan pelatihannya. Jadi sertifikat yang kita keluarkan itu juga diakui. Nah, dari sertifikat ini, nanti sertifikat terapis itu ituannya kan berarti kita udah resmi dan ini otomatis terkait sama Dinkes-Dinkes setempat. -dinkes nah, sertifikat kita kasih surat rekomendasi, silakan bawa ke kelurahan atau puskesmas, minta stempelnya terus bawa ke Dinkes. 14 hari kerja terbit STPT. Surat tanda pengobat tradisional, baru orang itu bisa berpraktik secara sah. Dengan acuan pasang plangnya itu juga ada undang-undangnya, hmm. ada peraturannya. Ada. Selama ini kan main pasang-pasang plang -pasang aja tuh. Hmm. Kalau untuk pengobat tradisional itu plangnya harus berdasar warna hijau tulisannya putih. Ini ada peraturannya. Hmm. A -a, kalau buat dokter kan berdasar putih tulisannya hitam. Nah, nah ini saya lihat juga masih, wah macam-macam lah, plangnya warna-warni lah, apalah gitu. Oh, Belum. Belum. Belum. Nah, ini juga yang jadi PR kita. Jadi banyak halah yang masih bisa apa bukan masih bisa ya yang masih harus kita rapikan gitu kan jadi karena begini dengan judulnya dipraktisi terapis metafisika hmm. pasti banyak orang ini bermacam-macam cara ingin belajar hmm. ada yang memang ingin belajar terapis untuk penyembuhan ya. tapi pasti banyak tidak sedikit juga orang akan belajar ilmu kayak debus ya. ini ya. nah, itu ada juga dikasih pelajaran begitu ada Dibus bahkan pun Ada, dia. karena kan kita mau melestarikan seni budaya Masa kita nggak ngajarin lagi kalau Iya Ya punah malah Gitu, cuma memang eh, Teknik pengajaran kita sedikit berbeda konsep ya Karena saya juga ngelihat Kalau mungkin zaman dulu ya orang belajar Dibus harus puasa Harus ngejalanin lakon yang berat-berat gitu kan Anak-anak hmm. zaman sekarang itu nggak bakal bisa Ngejalanin apa yang kita lakukan dulu gitu jadi, jadi saya iya iya jadi saya sudah nyiapin konsep-konsep uh, yang istilahnya lebih tapi seni budayanya ya iya. Heeh. oke tinggal metodologi pengajarannya hmm. diubah berarti ada seragam khususnya sendiri ya ada jangan buat seragam kayak LSM ormas kayak punya saya jangan dulu umum itu buat eh, seragam yang unik, nah itu saran saya uh, uh, jadi kalau arahan saya sendiri ke tiap-tiap korwil, kalau buat seragam tetap membawa nilai baju adat wilayahnya Ih, ya. nah, yang membedakan nanti baju adat dengan baju kita seragam kita, itu adalah nanti di atribut, entah itu pin hmm. entah itu Bordir terserah, tapi jangan meninggalkan ciri khas wilayah masing-masing. Budaya, iya. jadi seragam pakai seragam di budaya masing-masing itu. Iya, tapi logonya seragam. Iya betul. Jadi, jadi iya. kayak di Bali kan dia punya ikat Bali, Jawa iya. Barat punya ikat sendiri, Jawa ya punya belangkon gitu. Itu iya. jangan sampai hilang. tetap iya, iya. Harus tetap dipakai. Saya arahannya begitu. Logonya saja. Iya. Yang nempel di baju dia sama semua logonya. Iya Mungkin itu dia. betul. Jadi, uh, biar semakin banyak tahun Iya uh, yeah. ya mudah-mudahan ke depan pp TMN ini berkembang besar dan suatu saat bisa rohani uh. atau di mana seluruh budaya di ya yeah. dan, ya ya dengan pemerintah dan itu diliput secara nasional ya yeah. kan yeah. besok aja kita insya allah udah media internasional bisa ada biasanya, yang mau ya. ya dari JPNN, cnn Terus itu sudah menyatakan siapa hadir buat deklarasi besok? Aduh. Dari selama ini kan kalau orang berbicara budaya keluar itu yang selalu ditejorkan adalah uh, pakaian ada sejarah dan tarian, hmm. kan itu aja sih selama ini. Betul. Ternyata di sartara ini bukan Betul. Ya kan? masih banyak. Biasanya kalau tujuh juga khusus, ya, contohnya hmm. baju adat yeah. ya, yang bunga ira. Uh -uh. ya kan coba sekali-sekali tunjukkan itu yang unik uh, yeah. bantai mungkin apa kayak di bawahnya uh. terus ada mungkin pengobatan tulang yang yeah. ditempat uh. dan dihipnotis yeah. <laughs> nanti setelah deklarasi aja kita ada rencana mau buat pagelaran seni budaya di Bali oh di Bali ya uh, uh, langsung kita konsep di Bali tujuannya ya salah satunya buat tarik minat wisatawan juga karena, Betul. Banyak ya, yang karena pandemi kemarin juga Bali kan agak apa, drop, sepi gitu kan Ini biar tertarik kita mau buat Saya malah mau ngemas itu konsepnya konser sebenarnya Iya, kalau musik bisa dikonserin, kenapa enggak seni budaya bisa dikonserin gitu? Coba saya komunikasi dengan wakil bupati Bupatik Oke, siap Jangan oh, beliau mau gitu ya Yang masuk ke dalam ban ya siap ya kan baru berapa hari ini saya ya berharap beliau juga mau bahwa mau nggak uh, Pak Wabuk uh, bagaimana ada PP TPN ini melaksanakan kegiatan di sana yang hmm. isinya adalah uh, masalah budaya untuk diperkenalkan hal ah, di Bali ya kau boleh bisa yeah. menyaksikan di sana kerjasama di rumput eh, komunitas kongkret betul berarti hmm. karena sudah ada wiyahnya sama saya beberapa kali sering bapak, bapak imadi ya, terakhir dua hari yang lalu hmm, tadi Di sini itu. Saya doakan mudah-mudahan beliau nanti ke depannya jadi bupati biar tambah luas lagi dakwaannya kan? Duh. sekarang kan masih wakil bupati, saya bilang eh hey, maju lagi jadi bupati kalau orang ini. Duh. saya doakan jadi wakil bupati. Belum pernah ketemu ya? Eh, ini bapak Imadekasta Oh iya, ya, sama masuk, kalau percaya kerja itu di gedung TV, saya nama di padu kasta waktu di padu kelumpung, Bali. Yang kayak gini, ya heeh, hmm. mantan, selamat pagi, kondisi nonton TV nanti okay, sure. okay, sure, kan. kan di kelupas saya nutup. Oke, siap, oke, siapkan, kan kita belum ngelihat, mau ketemu, iya, iya, siap, oke. Nah, ini Pak Ini ada TGM, kok kegiatan di sana? Kira-kira mau terlibat gak di dalamnya? Ya kan, untuk menganggap budaya kita, eh, dan alasannya kenapa di Bali karena di sana eh, banyak sekali wisata mancanegara. Ya, iya, betul. Apalagi zaman kemarin, bosku ekonomi di sana iya, betul sepi. Semuanya di sana, di Ya, yes, no. karena buat saya juga, ikon seni budaya saat ini justru saat ini ya Bali banget Bali, buat, ya? uh, buat acuan orang dari dunia internasional ya negaranya semua ke Bali ini juga harus di apa dijadikan satu fokus buat kita di PPTM. ya karena di Bali saya ingat itu adab adab kita, ada setiap itu dijunjung tinggi saat betul makanya orang dari dunia mana pun kami bangga banyak mau no, tidak sedikit kalau ditanya kamu mau ke mana kamu kenal eh, ditanya nih contoh ya kamu pernah ke Indonesia enggak pernah. saya tidak tahu Indonesia uh, Bali itu saya <laughs> di Indonesia ini banyak Dia kayak Bali Bali saya pernah ke Bali iya <laughs> Indonesia Bali Indonesia. Indonesia di mana? Indonesia itu negara besar. Di dalamnya ada Sumatera, ya, ada ada Sulawesi, Celebes, ada Borneo, Kalimantan, ada Jawa dan Bali. Nah, ini ke Bali. Gas ke Bali. Tapi tuh Bagaimana caranya itu supaya ditulis Bali Indonesia gitu ya, ya. <laughs> Oke lah terima kasih eh, bang Awe sama saja. ya Ini awal kita dan insyaallah Tanggal 18 ini Saya hadir Yang saya nanti Ngomong apalah Public, Intinya bagaimana Budaya kita ini Jangan sampai hilang Betul Tradisi-tradisi yang baik-baik, jangan sampai Dan masalah satu kekayaan budaya ini adalah untuk bisa menang juga orang-orang eh, dari luar negeri. Ya, ada hubungannya dengan peningkatan ini. Oke, terima kasih, Bang Awe. Sure. Bang Sajar saja sure. demikian, saudaraku, sampai ketemu lain kali. Saya tidak di, jadi jadi dihipnotis karena Bang AW sama Kang Sajar sudah merastor hipnotis oleh saya sendiri. Oke, okay. lain kali kita akan praktikkan. Oke, okay. salam budaya. NKRI, agam mati.